Assalamualaikum halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua update terbaru WhatsApp yaitu menambahkan tulisan pada video dan juga foto di status ataupun video yang dikirimkan ke teman lainnya. Untuk contoh pada status WhatsApp video saya ini saya tambahkan tulisan. Begitupun untuk chat yang saya kirimkan ke teman berisi video, di sini pun saya tambahkan tulisan. Nah, ini merupakan fitur baru di WhatsApp ya. Dan untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali, Silahkan simak videonya. Oke, sementara untuk update fitur ini baru ada di versi WhatsApp beta terbaru ya, ini dia. Jika kalian ingin mengupdate-nya, silakan klik saja link-nya pada deskripsi video saya. Dijamin aman karena itu WhatsApp Ori ya. Kemudian cara untuk melakukannya, misalnya saya akan membuat status ya. Kita pilih terlebih dahulu untuk foto atau video yang akan dijadikan status, contohnya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan tulisan dengan bentuk huruf yang unik, kita klik saja ikon yang ada di bagian atas ini, ikon T. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat untuk tulisannya, misal. Kemudian kalian tentukan untuk font yang akan digunakan. Di sini ada berbagai macam font yang keren-keren ya. Tidak seperti sebelumnya font hanya sedikit, ini kurang lebih ada 7 font. Kemudian di sini kita bisa mengatur untuk posisi dari tulisan bisa di sebelah kiri kanan ataupun di tengah kemudian untuk warna tulisan kita atur di sebelah kanan kemudian untuk mengatur posisi tulisan tinggal kita klik saja di tempat yang kosong kemudian kita gerakan ke samping kiri kanan ataupun ke bawah untuk mengatur posisi dan juga ukuran tulisan seperti ini jika sudah kemudian kalian kirimkan Oke itu dia teman-teman untuk mengirimkan video ataupun foto ke teman lainnya caranya juga sama ya misalnya saya kirim sebuah foto Nah caranya sama seperti tadi, tinggal kita tambahkan tulisan dan untuk font atau jenis tulisan bisa kita pilih di sini. Kemudian kirimkan. Oke, bagaimana sama bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.